Ini namanya ini, jadi caraga sebenarnya sama kalau kita berbicara versi ada beberapa ada beberapa versi cerita gitu loh. Berarti yang utama yang yang umum itu Caraga ini tempatnya sambat pasamatan rantan sari. Sambatannya di sini rantan sari. Tapi ada satu versi tapi memang tidak terlalu beredar ke, ke luar. Bahwa ini di situ ada ya ngapunan istilahnya ada bayi keluarnya cipta rasa gitu loh. Tapi nanti di sana Nanti bisa nanti, misalnya kita masuk, nanti kita bisa melihat ada suatu mungkin bisa menemukan suatu sanepa, sanepa, ataupun hal-hal yang mungkin mungkin bisa kita baca di tempatnya nanti, gitu loh. Mungkin seperti itu, monggo. satu fenomena saja titik yang dalam cukup nah segi gini mengenai orang dalam debu lo lorok ini tentu dalam apa ini kan satu titik yang sangat dijaga lo bahkan laka dalam debu loh oke wetar tutup kulon tutup loh jadi bener-bener laka laka dalam debu jadi satu tempat yang memang sangat next secara filosofi dengan tataran nah, seperti ini kan satu titik yang sangat dijaga ini, gitu. bagaimana sih, bisa hmm. sih? Ini laka akses loh, kita nggak ada akses palsu loh, dan sebelah sampai kayak, lihat tuh lengger-lengger itu, jadi konon dia ada yang dayangnya sih, itu kecenderungan lengger itu, yang empat itu, ada yang dayang itu. Mungkin tadi kayak gini, kita kan juga saya pribadi juga mendapat informasi kan dari berbagai macam sumber gitu kan Yang mungkin warga sini juga dan kayak gini memang pertanyaan-pertanyaan di sini memang betul banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan untuk, untuk yang penari Karena memang di sini juga ada penari lengger dan sebagainya gitu Dan beliau pun yang menjelaskan ke saya pun juga memaklumi itu gitu loh Tapi misalnya contoh di sini mungkin ada orang sowan sini, siarah sini dan tanda kutip mungkin ditemui Rantang Rantansari ya memang ketemu sama samanya Rantansari gitu loh ya, gitu. Jadi jadi memang jadi nanti intinya ini ya kita kembalikan lagi ke masing-masing keyakinan masing-masing. Kalau memang meyakini di sini mang Saria ya sudah itu saja. Nah berita masalah di sini ada banyak kelurahan citra dan sebagainya itu dijadikan Masukan ataupun pengetahuan tambahan saja lah Mungkin, mungkin lebih bijak seperti itu Tapi mungkin. yang disebut Istana Benda lah gila? ya? Istana Benda seperti ini Ini? Sini, ya. Ini namanya? Di, sini, di juga ada makam juga Oh no ini Istana iya, Benda ya? Iya.